Beredar video di media sosial yang menunjukkan gelaran fashion show di trotoar Duku Atas, Jakarta yang kerap kali nongkrong di kawasan Sudirman. Ternyata, pada Sabtu 16 Juli kemarin, merupakan kali pertama fashion show itu digelar. Mereka dilakukan oleh para remaja SCBD alias Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Sofi Alail merupakan pencetus acara itu. Ide menggelar fashion show itu lahir saat ia dan temannya bernama Adit terpikir untuk menjadikan asyik outfit macetongkrongan di terowongan kendal menjadi sebuah ajang. Ide itu memperoleh lesan Maria bahkan menurutnya sudah seperti hara harajuku ala Indonesia. Fashion show itu biasanya digelar pada pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Adapun L sehari-harinya berprofesi sebagai kreator kreatif. Ia mengaku sangat senang bisa mengekspresikan dirinya diajak fashion show ala remaja SJBD atau yang lebih dikenal dengan Cina Yang Fashion gig. dengan headphone, jaket dan tas yang menjadi ciri khas gaya Harajuku. L sendiri saat itu mengenakan pakaian gaya ala Harajuku Jepang.